Diceritakan tentang satu orang yang paling telak keluar daripada neraka, namanya Han Nade. Lama jadinya pegang, yang paling telak terbit dalam neraka adalah Han Nade. Dithoche, Mudah Han Mudah-mudahan Loomnyo Han Murid dikejar wahai syek bukankah hamnat itu orang yang paling telat keluar daripada neraka Ya. kenapa syek bercita-cita menjadi orang yang paling telat keluar daripada neraka balik tanya Malaysia. kenyuh hamnatnya orang yang paling telat Ya. orang yang paling telat tebit kena tebit daripada neraka ya. pagi menyeruh lung dalam kawan kureng hana tubit dari neraka maka yang ideal adalah selamat daripada neraka Pilihan jangan kekal dalam neraka mati hana kekal dalam neraka lihat tamate yang malaikat siapa nama Tuhanmu Jawabannya satu kata: Allah. Tiga kata, tapi kita harus tahu bahwa yang menjawab pada saat itu bukan kekuatan IQ, bukan kekuatan EQ, bukan kekuatan SQ, dan juga bukan QQ lainnya. Tautik yang menjawab, "Allahu Rabbi Allah tuhan itulah makrifat kita nyawade takudi dalam dunia pakar na'udah yang hannah mampu kejawab pertanyaan malaikat mungkar dan nekir jawab karena dia membiarkan mati dalam keadaan hati sakit dari kita nyawade hasyad ada ulama yang mengatakan masyar itu didirikan di Arafah. Udar ja ja yang no, dari kita no, berangkat eh aja. Arafah galak-galak silakan, kendaraan silakan. Kerja dengan sering ngomong silakan, kerja berulang-ulang silakan, kerja mukipan alawat jadi mukokok ngumpet silakan, silakan. ngumpet aja dari tempat bangkit ke dehumasar. Dengan kendaraan. Apa itu kendaraan? Takwa. orang yang nak takwa, gejaran kendaraan. Nah, uil yang gejar bersungang-pungang, berulang-ulang mukokok ngumpet. Jawabnya karena dia mati dalam keadaan api sakit Yang paling terakhir berjalan di atas sila. Na'am lewat hana nah, amat hana lewat. Pakar udon hana lewat di jakbaksratal mustaqim. Jawabnya, karena dia membiarkan hatinya dalam keadaan sakit Nyamak, kita nyow yang Tuhan Tuhan nyow nyamjiti marga. Tuhan nanti akan mencium dia Ada kita yang mudah-mudah takjiti m. Umalan nyow kita nyow leh takdir atau tidak menyentakui hati yang tanya sakit tak berubah kibat tak berubah tak berubah dalam majlis ilmu tak berjalan dengan ulama tak berduk-duk dengan ahli ilmu tak berduk-duk dengan orang yang saleh supaya hati yang tanya menghubung dipergahli wukama alaikum diperjalan dengan ulama wabukaha Fa inna Allaha yuhyi al-qalba al-mayta bi hikmah kama yuhyi al-ardhal maytata bi ma'il matar. Di akhir itu. Ya. Dilalui. Dan dia wae di akhir dia. Dia nyola di ngai di mom, di lumpuhannya dengan belum neru. Ya.